Dan Rohim Al-Babul Awwal, Bab al Bab Al-Awwalu yang pertama, bab itu artinya pintu, pintu pembahasan yang pertama kali yang disodorkan oleh Mustani dalam penafsiran dari kitab, kalau kitab itu kumpulan. Kita bul-buyuk kumpulan bahas tentang jual-beli Kemudian di setiap kitab itu, di setiap sil-tafsil Di perinci-perincian-perincian itu namanya BAB Al-Farku al alim wal-jahil eh, Ma'rifatul ma'lum yang menjadikan beda antara orang alim sama orang bodoh itu yang pasti cuma satu yang alim tahu, yang bodoh tidak tahu bisa kamu kalau bisa nyebut saya berapa uang berapa tak? opai duit sekot juta 200 kan? berapa? berapa? 200 Salah <laughs> Lebih dari itu Salah. Itu artinya Kamu itu Bodoh Karena tidak tahu, Karena tidak tahu. Hmm. Hmm. Walaupun penunjukan kamu benar Kalau Ngepasi, itu ya hukumnya tidak tahu juga. Contoh ya, ada orang bangun tidur, wudhu, langsung sholat, menghadap ke sana. Allah Setelah sholat, dia bingung dia, Ini tidak sah loh ini. Tidak sah ini. Walaupun bertepatan benar, ketepaan benar sholatnya nggak sah. Karena istihad keblad Hukumnya wajib Paham? Ah. Khaifah Kocong ngalah, ngalah kalau wajib Paham Pak? Tadi kamu tempat mana? Pindah Kalau Kamu kalau pengen alim gitu <tuh> Niru sirotol mustaqim Sirotol ambia wal mushalim terus ini, kalau ngaji di sini terus, paling ngarep dewi mising di <laughs> <coughs> Jadi yang asli itu, perbedaan antara orang alim sama orang bodoh itu kalau orang alim itu mengetahui tahu, tapi kalau orang bodoh tidak tahu. Cuman itu saja yang asli. Makanya, kuna aliman, wala takun jahilan Jadilah kau orang alim, wala takun jahilan Jangan jadi orang yang bodoh Konon cerita, orang yang paling alim di muka bumi ini adalah Orang yang mampu mengondisikan dua tempat Yang mampu mengondisikan dua perkara Apabila dua perkara ini terjadi pada diri anda Maka sesungguhnya anda ini orang alim Yang pertama Jangan pernah nuruti nafsu hmm? Kalau ngajaknya jam mulainya jam 12 jadi ya jam 12 Orang kok saking suruh geped mulai jam 10 Saking males sih, mulai ini jam 4 hmm? Itu namanya orang nggak terdas itu Orang terdas itu Menangkal semua hawa nafsunya Biasanya orang itu kalau bisa menahan hawa nafsu, bisa istiqomah Semestinya jam-jam segini tidur ya Bahaya-bahaya Kamu pernah mondok ya? Jam terakhir ngaji jam berapa? Jam 9 kan? Jam segini udah tidur ya? Nah, kemudian kamu menahan nafsu kamu Ngantuk kamu, kamu tahan Kamu tahan, kamu simpan akan kamu buka kelak apabila sudah mati. Nanti kalau sudah mati tidur. Mengkondok, Pak. Mengantuk tidur kita di saat kita hidup di dunia. Apabila kamu terfutuh mata hatimu, maka kau tidak akan mampu tidur. Sayang disayang. Mata hati kita ini tertutup. Hmm, pengennya hidup itu ya ada istirahat. Orang-orang yang difutuh sama Allah Enggak ngarah dia mau istilah hidupnya ini dihabiskan untuk untuk Allah Subhanahu ta'ala urusan mati urusan Gusti Allah nggak pernah mempermasalahkan itu nomor satu nomor dua jadi nomor satu itu menahan hawa nafsu jangan pernah nuruti hawa nafsu nomor dua Kesibukannya adalah mengumpulkan bekal-bekal akhirat. Sibuknya itu ngurusi bekal-bekal akhirat, orang kok ngurusi ijazah. Kalau calon CPNS biar keterima, calon bupati biar keterima. Saya lulusan Nabi Nasional, gue tuh Ijazah itu. Iya Bapak saya gak ngerti-ngerti tentang -ngerti aku, ya? paham? Hmm. Kamu itu puyah nauhidinnya. Rumah saya Saya bangun, kere-kere ada santri. Orang komerco, Gara-gara ada santri. Yang mandulukan rumah, tanah saya cuma itu doang. Cuma hanya tanah saja itu tidak itu, itu, itu doang, enggak ada nggak nggak kan tingkatok, hmm. paham? Jadi kalau orang itu hidupnya itu karena akhirat buah maut dia akan diberi oleh Allah semangat yang tidak pernah berhenti kesungguh-sungguhan yang sulit ditandingi. Hmm? Paham? Al-babul awal, al babul bab al-awalu yang pertama fi fadril ilmi. Pada keutamaan ilmu. Ilmu itu mulia. Maksud daripada ilmu, tidak sembarang ilmu. Yaitu ilmu yang mengenalkan diri kita kepada Allah. Tidak mengenalkan diri kita dengan uang. Makanya orang itu kalau alim pasti dirimauan. Kalau ada orang ngaku-ngaku alim medit jelas positif 100% goblok paham tentang, tentang. <laughs> kalau ada orang ngalim mau berakhir berarti positif goblok sah, sah, sah, sah hmm. hmm. kamu itu jangan ketipu serban itu kupasar bilang, bilang <laughs> ya, enggak hmm. Yang tahu, Bapak Andre, orang wong dan beliau pesan sama Kiai Tolong, ya Kiai sebenarnya dipakai dengan diberikan santri. <tuk> Wis besok menceleng <tuk> ini, menceleng. Bocah alimi dan mengajar. Bocah dan belajar. Wasawah dan beberapa dalil. Wasawah dan beberapa dalilnya menanakli dari Al-Qur'an dan hadis. Wal dan akal. Di sini nanti akan dibahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajar ilmu agama, keutamaan belajar ilmu agama, menyodorkan dalil-dalil Qur'an dan hadis. Dan juga dalil akal. Ini kitab begitu. Ini, kitab keramat Tidak ada rumah yang ada Ihya midinnya. kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa nah, so, Ta'ala. terjadi gempa. geden-geden, rumah -geden. ampun, al barok aman. Gada-gada apa itu? Gada-gada ada Ihya Ulumidin dan Ihya itu dibaca. Hmm? Kitab ini dituduh sama beberapa orang yang tidak makrifat adalah kitab yang penuh dengan hadis-hadis mautuk, hadis-hadis palsu. Nyampe konon cerita ada seorang raja yang ingin membakar ini kitab. Hmm? Ada seseorang yang ingin membakar ini kitab. Beliau mengumpulkan beberapa ulama, diajak musawaroh meneliti tentang Ihya Ulumidin, kemudian diketahui di sana banyak beberapa hadis-hadis yang tidak ditemukan, alias hadisnya adalah hadis palsu. La aslalah. tidak ada sumbernya sama sekali, sehingga raja itu menginginkan untuk dibuahkan. Di malam hari beliau tidur, dalam tidurnya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Itu bukti kalau rojone ini luar biasa, dia koyok dapurmu nih. ketemu-mu, ya. mu, ngipi ketemu, na'udhu billah. Saya tadi malam mimpi bertemu dengan ustadz, ustadz itu katoan cekak, nah. Yowis, berjalan, ya. Ya, bubar jalan, Beliau mimpi bertemu dengan Rasul. Sedangkan di samping Rasul ada Imam Ghazali. <Garangasih> ada Imam Ghazali kaget ya. Hah? Imam Buzani di sini. Lalu Imam Ghazali mengatakan. Ya Rasulullah ini loh orang yang pengen membakar karya tulisku. ya midin. Lalu Rasulullah pun bergegas mengambil cambuk. Lalu orang itu dicambuk sama Rasul. cedor, Terpada. Cekor, wadah, curit-curit, nyampe-nyampe, terbangun. Di waktu terjebangun, bangun, masa Allah? Eh, bajunya penuh dengan darah. punggungnya penuh dengan luka. Eh, ini, ini, ini, ini, lihat kitab keramat, kan? saking Kramate ya ini setiap malam aku didatengin Allah uang sing tak wene kowe sithik sing tak wene kowe sithik olahraga dise Bapak Ibu ditene dise laki <tuk> papa, perempuan ciri-ciri <tuk> diam-diam Ciri-ciri lelaki yang gak sayang sama seorang wanita gitu Sabar, sabar ya inilah wajahnya wanita salihah wala <laughs> dia ya, melu ngantri saya <laughs> melu ngantri ya oh. <mulik> eh eh, eh. <mulik> kalau kamu Ngajar santri kamu ngajar Ihya atau carane niru saya. Tak jamin sebulan bangkrut. Satu bulan bangkrut. Fadilatul ilmi keutamaan ilmu. syawahidu beberapa dalil keutamaan ilmu minal qurani dari alquran kauluhu azza kauluhu firman allah azza wa jalla. nulis kalau anu coba enggak nulis apa-apa -apa. menjadi pendengar setia ya. Almu berok ke Wenaeval, nulis ya, boleh, nggak nulis ya, sangat boleh, nggak cimbe turu ya popo, nggak apa-apa, ngaji eh ya, sunah hayat, <laughs> sunah yang apabila di, nggak dilakukan juga nggak bermasalah, tapi kalau ngaji Arab ini, berdoain ya, alpayain <laughs> berdoain. Kenapa berdoa ini? Arfain karya tulis saya. Kalau ini kan enggak karya tulis saya. <gum> Kamu enggak ikut enggak apa-apa. Qauluhu ta'aza wa jalla. Qawluhu firman Allah azza maha. Luhur wa jalla dan maha akum. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal wa wa eh, wa bersaksi Allahu Allah Allah bersaksi annahu sesungguhnya La ilaha tidak ada Tuhan Illa kecuali dia Allah Illa kecuali dia Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Allah bersaksi bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah Kalau di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah Semestinya jangan pernah bertaat Jangan pernah meninggalkan apapun kecuali ada hubungannya dengan Allah kamu itu aja, binajaya kalau urusan manusia takutnya semasa Allah diparani debt collector, diparani leasing diparani perbuangkan olehmu buat nyampe diruduk Bereng ada suara diawe-awe karena kristi Allah mana hayalanshala mari. Ayo udah sholat, Hayar al fala Ayo mencari keberuntungan, cebul-cebul sampeyan itu mencari keberuntungan duniawi, hmm? ada nah, bentuk-bentuk semacam ini menunjukkan bahwasanya ketuhanan kamu itu itu abal-abal. Kalau Tuhan kita ini benar-benar Tuhan Allah, nggak pernah mempermasalahkan ini dan itu. <tuh> Kalau kita ini benar-benar berketuhankan Allah, wah dunia ini damai kok, hujan baik, nggak hujan baik, kaya baik, nggak fakir? baik, nggak apa-apa, nggak bermasalah, dunia nggak ada masalahnya, sehingga orang-orang yang kenal kepada Allah melihat dunia itu terang benderang, damai, hmm tapi nak potonganmu potongan bertuhankan selain Allah, netindunya peteng dendet, eh, peteng dendet, uang keplek, hmm? punya istri gitu, istrine enggak pernah disentuh, malah istrinya ditinggal kerja di Singapura, seng wedok kerja nenggude Brunei, anaknya titi itu kembari, keplek dulu masih cublu cari-cari kesana kemari cari pasangan, barang mesin untuk pasangan malah pasangan itu pasangan itu gue Apa aja Ya kan Lho tadinya nggak punya istri mencari-cari, tadinya nggak punya suami dicari-cari, logo malam pisah. Alasannya, kok oh, pengin membangun rumah, di rumah samui, sama. membangun rumah, terus yang kerja kono kono, Rasulullah nah, pernah mengatakan. Sebaik-baik orang itu, orang yang penghasilannya ada di rumahnya. Bukan penghasilannya, yang oh mau di sini, oh, punya penghasilan di Jakarta. Rumahnya di sini, oh, punya penghasilannya di Singapura. Salah, kan? Kamu di sini penghasilannya di sini, kamu di sana penghasilannya di sana, kamu di situ penghasilannya di situ, itu caranya gitu, kamu khawatir kalau kamu hidup di daerah kamu terus gak bisa oh, no, no. Di saat orang-orang berbondong-bondong ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Hong Kong, ke Korea, ke Arab Saudi, saya bertapak di masa sendiri. Nyatane iso sugih, iyo Iya, jopo, iyo apa? santri nengake rumah sing hamu. Santri sing ngurani 20%. Eh, rumah sing hamu. Heh, ndelok ketu santri Ini ilmu manfus yo. Manfush, eh? Eh? Jangan mengharapkan santri. Heh. Wal malaikatu dan beberapa malaikat. Wa ulul ilmi dan orang yang punya ilmu. Ko iman. Kau iman tegak bil kisti dengan adil. Kau iman tegak bil kisti dengan adil. Allah bersaksi. Yeah. Yang bisa adil di dunia ini. kursi Allah, malaikat, dan orang-orang aning. Kalau ada orang alim, orang adil, berarti dilakukan kealimannya. Kalau benar-benar alim itu adil. Dan orang itu, kalau benar-benar alim, jiwanya itu mengalah. Kalau ada orang, aku-ngaku -aku alim, jiwanya serakah. Pengennya menang sendiri. Bagi sesuatu, eh? Bagi sesuatu itu, tuh menyisikan dulu untuk dirinya, sisanya untuk orang lain. Payah semacam. Yes, aku duduk demi aku malah justru aku rakuman di, keraku manan diwi. Kau memang dia kumanan, Kang. Hale <tuh. tuh. tuh>. Kamu itu. Berarti yang bagus gak kumanan di setuju. Enggak. Dunia Islam itu itu semuanya baik, ya enggak? <tuh> yang kaya baik, yang fakir baik. baik, yang punya uang baik, yang tidak punya uang baik, baik. yang alim baik, yang goblok tidak baik. Kau <laughs> baik terus ala boyong lah, udah baik. Ayam Makanya yang dibuat sumpah oleh Allah adalah orang-orang yang alim. Wa ulul ilmi ko imam bil kisat. Orang-orang bodoh tidak? Hmm? Apa kata Allah? Hum ahya. Orang itu kalau alim, rohnya itu hidup. Akalnya hidup, hatinya hidup, organ tubuhnya hidup. Banyak ulama-ulama mengatakan, saya tujuh hari tidak menyentuh tempat tidurku. Aku satu bulan tidak pernah menyentuh tempat tidurku. Aku satu tahun tidak pernah merasakan lazatnya tidur bahkan saya pernah membaca kitab aku hidup 30 tahun tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Orang orang itu kalau sudah ganjrung sama Allah itu begitu. Enggak apa ya kowe palsu. Dijak ngaji riya-riya manane iki urip kok lembrepate meh mati. Fandur maka lihatlah kaifa badea bagaimana Allah memulai kaifa badea bagaimana Allah memulai Subhanahu Mahasuci Allah kalau bisa itu nulis itu kitab kamu itu jangan ditulisi nanti dibuat kosongan jumbo tulisi Robo, tapi wenko tuku kitab eh yameneh. <laughs> Dan demi memang kedua kelompok, sembilan lima nih, pengisulan coba satu set kan, minat dongeng untuk undian. Kamu istiqomah ngajak ia terus nggak pernah bonus keramat. Subhanahu Mahasuci Allah wa Taala dan maha luhur Allah. Binafsihi dengan dirinya, wathana dan menyanjung, wathana dan Allah menyanjung. Bil malaikati dengan beberapa malaikat, wathalatha dan menikahi. Wa talat thadan menikahi menikai tike-tike artinya Allah menyebut yang nomor tikel. Wa talat <tik> thalan Allah, besak cebuh enak. Eh, fi alil ilmi kelawan aldi ilmu wa dan menikahi bi ahli ilmi dengan ahli ilmu wanahika wanahika dan cukuplah bagimu wanahika wanahi, dan cukuplah bagimu bihada dengan ini-ini syarofan kemuliaan wafatilan dan keutamaan, wajalahan dan jelas, wanablan dan ketinggian, wajalahan dan kejelasan, waneblan, waneblan dan ketinggian. Anani ahlul ilmi, disebut sama Allah di penyebutan nomor tiga, Membuktikan bahwasanya orang alim punya keistimewaan yang dahsyat, Punya kemuliaan yang dahsyat, Punya ketinggian yang dahsyat Yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak alim. Hmm? Orang alim itu, itu. Orang yang memusuhi akan dihancurkan oleh Allah. Itu orang alim. Orang alim maksud Allah... Semua alam semesta senantiasa beristighfar kepada orang alim. Kalau saya berani ngomong, siapa walinya Allah, saya akan mengatakan wali Gusti Allah itu orang-orang alim. Para ulama, para kyai itu walinya Gusti Allah. Hmm? Hmm, para ulama, para Kyai Gusti Allah. Dengan syarat mereka memahami ilmu agama dengan baik dan mengamalkan ilmu agamanya dan mengikhlaskan ilmu agamanya yang dicari hanya satu yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala tidak menggadaikan ilmu agama untuk mencari harta yang sedikit tidak menggadaikan ilmu agama dengan surga atau takut dengan neraka tidak menggadaikan ilmu agama untuk mencari pangkat derajat murni yang dicari adalah ridhonya Allah Orang itu kalau yang dicari ridohnya Allah tidak pernah mempermasalahkan dunia kan? Oh itu malah ya Allah semoga terang. Ya orang benar. Hmm? Tidak ada air terkucur dari langit kecuali bukti bahwasanya Allah masih ridho kepada makhluk-makhluknya. Soalnya Allah itu murka kepada manusia tentu langit tidak akan mengucurkan air lagi pula. Tidak ada tetesan-tetesan air dari langit. Kecuali setiap tetes ada malaikat satu yang mengantarkan air itu. Paham? Paham. Makanya dulu di zaman Rasulullah, kalau ada hujan, sohabat-sohabat keluar. Semaka di Nabi meludan-udan. Dulu. Yang kamu bayangkan di timur tengah jangan seperti di Indonesia. Di Timur Tengah itu jarang hujan Satu tahun itu hujannya bisa dihitung Apakah mereka hujan-hujan wajarnya nggak? Lihatlah Indonesia, hujan terus Orang rampung-rampung Anggar hujan, sempat hujan-hujan Anggar hujan, hujan-hujan, hujan Ya, anginan Kadang-kadang ada kaya ngomong ini Kalau hujan itu sunanya hujan-hujan Ya, anginan apa graut ten uten mewani ati sepol apa meneh jomblo-jomblo saya ra ono enggak punya kemul yang bisa wis jomblo randiwis selimut, randiwis kemul susah razara lho calon bujumu Saya itu pengen santri putra itu Untuk santri putri Jadi Satu kata, satu irama Satu nada oh, <laughs> Satu hati Jadi kalau Kalau ca putri pengen apa? Datangi Acara di almubarok Yang lelaki juga sama Pengen datangi acara di almubarok Satu kata, satu hati Beda yang satu santri al-mubarok, yang satu santri sarang Mas yuk, al-mubarok yuk mas Halah males aku Gara-gara suaminya santri sarang Bareng ada pengajian yang sarang Singkulana ngomong, dik yuk, yang sarang dik Halah mas, aku males, aku <tuh -tuh. Paham? <tuh -tuh. Ini tuh nikah sama-sama dengan santri Apalagi sing siji santri Singsiji, pekerja bangunan, halah. Dulu itu kiai-kiai menikahkan santrinya, dapat santrinya. Dulu. Tapi Kak, saya wasiatkan kepada kamu, jangan menerima lamarannya seorang lelaki yang keset, yang tidak disiplin, yang tidak kreatif, eh, eh, yang nggak patah di duit yang pemalas, Saya diterima Kenapa ustadz? Sengsara. Dulu itu pernikahan saya pertama kali, langsung setiap dapat uang tabrikan berikan ma istri semua. belikan Dulu itu saya jatah istri itu satu juta setiap hari. Dulu di waktu aku fakir, sekarang satu hari tak jatah 5 juta. Khusus untuk istri saya. Ya. Yen setino 5 juta berarti sewulan 150 juta. Setahun duitnya iso gawe ngobong Maksud daripada al ilmu ini adalah al ilmu bi ilmu yang menjadikan kita Semakin terbuka lebar-lebar Kenal kepada Allah Tidak kenal dengan uang Tidak kenal dengan pangkat derajat Tidak kenal dengan popularitas hidup Tidak kenal dengan banyaknya santri Tidak kenal dengan sanjungan Tidak kenal dengan kecaman, hinaan Belas gak pengaruh belas Tidak pernah takut hmm. Dengerin ini Wakolah dan berfirman Allahu Allah Ta'ala mahaluhur Ta'ala mahaluhur Allah Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina uutul ilma darwajat Yarfa' Ini menjadi jawabnya Syarat di depan Baitanya Yarfa' Hah? Menjadi jawab Lafat di depan makanya itu, ini fenmudori oh dibaca yarfa'i ya, sama orang genang. Yarfa'in lah gula ini ini fenmudori oh dibaca yarfa'i. Berarti ada fenmudori yang dibaca cer, mau orang genang. Mau ngipi, kok oh, jumbet melek ini. <tosian> <tosian> <tosian> <tosian> ini dibaca yarfa'i itu kere-kere ada huruf mati dua. Ada huruf mati dua, maka dicarikan harokat yang ringan, yaitu kasroh, menjadi yarfa illahi. Gitu. Hmm? Yarfa maka mengangkat "Allahu Allah". Siapa yang diangkat? Allah orang banyak. Allah orang banyak, yang diangkat tidak cuma orang satu, tapi orang duanya. Siapa mereka? Amanu yang beriman. Hmm? Pangkat derajatnya orang yang beriman. Yang yakin kepada Allah. Ngalah ke pangkat derajatnya para ulama. Hmm? Makanya kadang-kadang ada orang nggak begitu alim. Tapi keyakinan sama Allah luar biasa. Orang-orang alim atau bertekuk lutut kepada beliau. Sangking tu'e yang Gusti Allah. Hmm, saya omong-omongnya ijabah. Mingkum dari kamu semua. Artinya itu dari diantara kamu. Hmm. Ciri-cirinya orang itu kalau yakin kepada Allah atau enggak pernah terkejolak dengan dunia. Kalau kamu masih terkejolak dengan dunia, apapun permasalahan Anda sesungguhnya, Anda ini kemukminan, keimanan Anda masih abal-abal. Kalau benar-benar iman kita, benar-benar menembus di dalam kholbu kita, tidak pernah ada kejulnya. Punya suami yang keset, tidak tidur, ke, bermasalah. Kalau perlu, toko kok no kain kafan, sisan Nah, tunggu, dibuntel, zisan. Si Kalau buburimbang, boleh. Puasang, batu nisan. Lewat nah, punya suami gitu, waktu ratu terus. Nah orang tidur itu kan bismikallahu kalau Allahumma ahyah, buamu. Orang tidur kan orang mati deh. Walladina dan orang banyak utu yang diberi al ilma ilmu, utu yang diberi al ilma ilmu. Darujatin. Beberapa derajat Allah senantiasa Mengangkat pangkat derajatnya Orang-orang Ada dua orang yang diangkat pangkat derajatnya oleh Allah Siapa mereka? Mereka yang yakinnya kepada Allah Dasar Keyakinannya kepada Allah Luar biasa Sangking-sangking sang, sangking, yakinnya kepada Allah Nabi Yuloh Yunus Di waktu dilempar Di tengah-tengah lautan Lalu Ditelan seekor ikan hiu. Huh? Saking yakinnya ya Allah. Nabi Allah Yunus diselamatkan oleh Allah di perut hiu. Tidak termakan. Sambil membaca. Hasbun Allah. Wa ni'mal wagi'in. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Gitu. Huh? Nabi Allah Ibrahim. Saking yakinnya kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim. Di saat dibakar. Di tengah-tengah bara api tidak tersentuh badai api sama sekali. Jangankan organ tubuhnya, kainnya ini loh, bajunya ini loh tidak tersentuh. Hmm? Nabi Musa di waktu yakin kepada Allah, totalitas kepada Allah. Di saat Nabi Musa dikejar sama firon, Saking yakinnya kepada Allah, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan di tengah-tengah laut. Tung langsung seketika air laut membelah menjadi dua. Lalu Nabi Musa melewati lautan itu dalam keadaan selamat. Setelah selamat, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya lagi. Tung langsung, Wurr, ribuan pasukannya Fir on mampus, mati ya. Bagaimana nah, sih Wong air rio menangkap begini. Lalu no lagi ana tsunami sing banyune mlakune yo santai-santai kowe -santai, gedung-gedung roboh kabeh. Berapa puluh ribu kemarin yang ada di Aceh. Heh. Lah ini dimati ana di tengah air, airnya sak dhuure nangkep ini. Halak moder kabeh. Heh. Hmm? Di saat Nabi Zakaria dikejar sama orang kafir, lalu beliau menyelinap. Hmm? Beliau menyelinap di balik pohon besar. Kemudian ada iblis yang menjelma menjadi manusia. Lalu iblisnya mengatakan, apakah kamu mencari seseorang? Iya, mencari. Apakah kau mencari Zakaria? Benar, aku mencari Zakaria. Apakah kamu pengen tahu keberadaannya? Iya, pengen tahu. Di mana mereka? Di dalam pohon ini. Langsung seketika dikepung itu eh, nabi Zakaria di dalam pohon dikepung sama orang-orang kafir lalu salah satu mereka mengambil gereji eh, di waktu di serang serang gitu lo eh, tubuhnya nabi Zakaria nyerempet Siti nabi Zakaria itu aduh Allah menurunkan wahyu. Zakaria mengeluh satu kali lagi. Namamu akan kuhapus di rentetan para nama-nama para nabi dan rasul. Zakaria saking sayangnya kepada Allah, keyakinannya yang luar biasa, Zakaria pun senyum. Sering di leirah, terkucur di organ tubuhnya, mengalir deras, nyampe tangannya terpotong. Masya Allah, karena bijak karya pun menikmatinya. Hmm? Apakah enggak sakit? Yang asli sakit, tapi menikmati. Sama saja kita, kita ngaji seperti ini, loh. Kalau menikmati lah zatnya, nggak. Ya. Tapi kalau kamu tidak menikmati, aku yakin. Penyertika aku gitu sing asli semua satu, satu siji paling Ustaz <laughs> kadang-kadang melek kamu goro-goro badan untuk duit manga. <laughs> <laughs> Saya si pecut, bahkan eh? orang masa ketemu nih. Eh? Eh? Melekmu krono Allah, nggak eh? sakit ustaz lah. Masih diwironos yang ngancami. Orang-orang kowe malaikat datang. Masuk Ustaz? Iya. Malaikat coba Ustaz? Rokib Atit. <tik> <tik> Rokib Atit akan menyertai saya. <tik> <tik> <tik> <tik> Nyampe organ tubuhnya Nabi Zakaria terputus. Hmm? Di saat Nabi Isa dikepung orang Quraisy, dikepung sama orang kafir. Hah? Mereka membawa peralatan lengkap untuk membunuh Nabi, Nabi Isa. Nabi Isa pun yakin kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Saat itu juga Allah rubah wajahnya orang yang paling benci sama Nabi Isa. Pemimpin, pemimpin mereka, eh, pimpinan mereka dirubah wajahi. Nabi Isa diangkat oleh Allah, eh, diangkat sama Allah. Sedangkan pemimpin mereka disulap sama Allah, wajahi persis, pakaiannya persis, wabih persis. Gabih. Makanya jangan irian kalau orang-orang Kristen itu Yesus itu disalib. Jangan irian, karena di waktu itu memang benar-benar disalib. Hmm? langsung dituang ke tadinya mah pengen dipediang apa itu ke lehernya tapi kesepakatan orang banyak jangan nah, kita gantung aja dimusyawarahkan penggedi penggedi orang kafir udah pak anu pa ko nih we, pa ko nih we. konon cerita itu Yesus apa pimpinannya itu pimpinan mereka sendiri nih saya tidak Yesus, saya tidak Yesus, enggak, kamu itu Yesus, tidak, ya, saya tidak Yesus gitu, nangis, meronta, pada akhirnya yang terjadi, ya, dibuatkan palang pantai, organ tubuhnya gini kan, dipaku, tangannya dipaku, hidup-hidupan, tok tokwara, bayangkan. Ya. Tangannya dipaku, kakinya diselempangkan juga dipaku. Hmm? Hmm? jerit saya tidak Yesus, saya tidak Yesus, saya tidak Isa, saya pimpinan kamu, tapi orang-orang tidak percaya. Pada akhirnya mereka itu mati, di balik salib, yang telah mengakhiri hidupnya. Hmm? bahasa saya. Orang itu kalau yakin nama Allah totalitas dan mereka dititipin oleh Allah ilmu agama, maka orang ini akan diangkat pangkat derajatnya oleh Allah melebihi semuanya. Hm? semuanya. Jangankan mereka itu sudah wafat. Beliau-beliau masih hidup ini Diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh? Makanya Ada tiga orang Yang bisa memberikan syafaat Kelak di yaumil kiamat Al-Ambiyah Wal-Mursalin Wasuhada Wal-Ulama hmm? Yang pertama adalah Para Nabi dan Rasul Nomor dua adalah orang-orang yang mati syahid Yang nomor tiga Adalah para Ulama Siapa Ulama-Ulama yang bisa memberikan syafaat kelak di Yomil Kiamat Yaitu ulama-ulama yang di saat hidup di dunia Sering menolong umat Sering menolong umat dermawan eh, menyelesaikan hutang-hutang umat Memberikan pelayanan-pelayanan umat yang luar biasa Ini yang akan beri syafaat Wah, ono kiai masih hidup saja parasit nih Turunan Sampai Badoe, eh, gitu, ya. <gadang> itu ada tulisannya Syahriah Kadang-kadang, itu, itu, pondok pesantren, ono sambangan eh, Aku ngerti, apa tujuan sambangan? Sambangan itu tujuannya biar urunannya serentak di awal bulan Kadang-kadang, ada sambangan itu, itu, di pintu bubang, sambangan itu, ono amplop kosong Konjumbang pondok, yang bulan on sumbangan terus. Hm, hidup di dunia saja parah itu hidup di dunia saja merepotkan. Bagaimana kena di akhirat memberikan syafaat? Hah? Masih hidup wey, bantuan terus, ya siti-siti bangunan bantuan bangunan, siti-siti. Bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun, bangun rarampung-rampung Makanya di Almu Barok itu ada bantuan bangunan Bantuan bangunan-bangunannya rarampung-rampung Percaya enggak? Ya Ya ada wali Songo, bayan. Pariwisata, bayan He? ono santri nikahan, bayan ya. Oh no, santri semaput bayar. Bedu hmm. sekian ya ini mati bayar. Eh, eh, lu nyampe izin ini lu bayar. Nah dupilah tenan lo. Naun tenan lo. Hmm. Ah waswe lah jadi kiai Yunie. Tahu alenikulun guna <laughs> Nggak usah gitu lah. Ada santri telat bayar. Orang gendah. Ada santri hafalan orang iso kon bayar. Oh, pijik. orang iso hafalan Mereka wongi tak ingin didil. Malah kon bayar. Wangis orang gendah. Ranggendah. Wanya sawal itu lu. Berangkat telat itu kon bayar. Percaya enggak? Nah, yeah. ujubilah <coughs> tenan no. Asepoh. Nah, ujubilah tenah Anak-anaknya wali santri, anane santri berangkat telat, sebab wali santri duduk di duit Nah kalau wali santri naik suga-suga, kaya bapak-bapak mau menunggu ya. Oh, makruh-makruh, kaya istana aneh, feroan. E, mau mulu, nyampe kaya showroom. Nah, eh. kamu berangkat tanggal 15 tepat waktu bisa. Zaman dulu saya itu itu mesti telat ya. Kadang telat telong dino, kadang terus puluh dino. Nunggu-nunggu itu setidaknya gitu. zaman dulu ya denda sepuluh ribu sepuluh ribu nak saya mansai gitu pada satu tu saya tak buatin asem lagi mana juga Yang udah orang tua uang 50 ribu telat patang dino kalong patang puluh <laughs> ribu uang nara tahu <ungu> ngompi susunya <laughs> aja apa ya? Hmm? Romoyai wafat urunan, Romoyai wis dipatoi Romo Romoyai wis dipuatoi lu, wis dikain kafani, wis dimakamkan di alam kuburnya, dipendem, diwainai terbelo, wis dipendem, wis dipatoi, wis dibumuri guna bunga, iseng repot ke santri, iseng repot ke alumni, urunan kholay, ingatkan ya membom sama si hidup, urasang ngono-ngono nan, heleng ngekolih acara-acara, panggung segeden-gedenan, hanger ngebereng bareng ngematang terong, hanger ngelepon segera, segera, kan rumahnya kan deket pasar, hok, hok, terong sak hok, hok, nggak usah gitu, huh? paham ya? Ah. paham hev? Huh? Almu baru pondoin jalannya hev, huh? pondoin jalannya ini lucu, <laughs> bulunya <Bunone> dono kasino, <laughs> kola berkata Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, Ibnu Abbasin itu Abdullah bin Abbas. Ini adalah sahabat yang alim di bidang tafsir. Beliau yang berfatwa, di saat kita tidak mampu untuk membuat kurban dengan unta, maka pakai sapi, tidak kuat pakai sapi, maka pakai kambing. Tidak kuat pakai kambing, maka pakai jago. Bam, kalau nggak kuat nanti ya kurbannya bisa burung, burung pakai burung burung apa, burung apa, Lek. burung apa, yang loro, ya no ya ini netes Malambo sembelih sih sana oh, Jadi Ibnu Abbas itu fatwa kalau apa? Kalau gak bisa membuat kurban pakai kambing Disuruh nyembelih ayam jago Ini untuk kamu-kamu yang buka masakim Tapi kalau bisa no. itu Ini kambing eleng sampean beli motor berani kredit, beli mobil berani kredit, beli rumah berani kredit, kawin istri berani kredit. <tuh> <tuh> <tuh> Lha korban sing urusane Gusti Allah utang ya <tuh> Saya itu kalau ibadah-ibadah terus -ibadah, takoyo oh, utang. Gak takut saya. Untuk agama ora wani utang iki. Jadi ibadah haji, ibadah umroh, ora apa ke utang. Ini urusan dunia saja wani, toh, nambik bu rewangi mendelik, mendelik, Ini urusan Allah subhanahu wa Taala. Hmm. Banyak ulama-ulama dulu ibadah cinta utang hutang bisa banyak. Kau pengen tani duit, kapan tahun duit duit? Wang kira dino berdino, suka ratau. Sama saja orang pengen sedekah gitu. Kamu sedekah, nggak pengen? Anu, ada uang turahan, he? Huh? nggak ada rizky oturan nih rizky itu seperti gigi oh no uang gigi ini ada gigi ini kejahuan gigi ini papat nggak ada semua orang dijatah oleh Allah rizky dengan rizky yang cukup Adapun ada orang yang merasa kurang rizkinya yang asli kurangnya syukur paham ah. Nah, sing asli yo cukup sing asli <tik> Radia semoga meridhoi Allahu Allah anhuma kepada Abdullah dan Abbas Lil ulama darajatun darajatun mu'minina al mukminin mu'minina Lil ulama'i bagi beberapa ulama, lil ulama'i bagi beberapa ulama daru jatun beberapa derajat. Ulama dibandingkan dengan orang-orang awam yang tidak ulama, pangkat derajatnya masya allah. Pertanyaan hmm? nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, saya sama kamu. Hmm? Saya sama kamu kan bidyannya apa? apa? Kamu makan, saya juga makan. Cuma makan kamu makan nah ya. saya juga makan cuma wajib karena manganmu turu, akeh makan turu, mangan turu, kamu wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib kalau karo, karo meratapi wet kalau di sana kebanyakan jadwal makan sama tidur kalau di sini kebanyakan jadwal ngaji hmm. kalau saat ini sih kamu merasa berat nanti kelak di akhirat kamu akan senyum dan kamu akan mengacungi jempol kepada saya percaya ya. Kamu ini toh kalau benar-benar mendapatkan nuri kanjing nabi nuri kancing nabi diletakkan di dalam kolbumu ngaji walaupun sudah jam satu lebih hewan nikmat matlanjat hewan nikmat matlanjat bahkan kamu melihat guru itu toh seperti melihat baginda rasul saw Disana. Barang siapa Yang melihat gurunya Seperti melihat baginda Rasul Maka orang ini Tidak lama lagi Akan mimpi bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW Disana. Sungguh merugi Sungguh dipertanyakan Umurnya sudah 40 tahun Kok pernah ketemu Karukanci ke Nabi Aneh itu orang hmm? Ustad berarti udah pernah ketemu sama Rasulullah itu adalah ilmu sir, ilmu rahasia sesuatu kalau rahasia jangan dibongkar. Seperti kelamin ini, kelamin itu sesuatu yang dirahasiakan. Oh coba pamer-pamer pamer semua orang sepakat. Mungkin stres ini, berkecilan Faukal mukminina di atas beberapa orang mukmin bisa mi'ati darujatin dengan 700 derajat. Jadi antara derajatnya orang mukmin biasa sama orang mukmin yang alim itu pangkat derajatnya berkisar 700 derajat. sih sama tapi beda aku yakin kalau memang kita-kita orang ini diantara kamu yang mendapatkan mulai kaji nabi podoh-podoh ngaji itu beda saya itu kalau ngaji itu lazatnya masya Allah di sama makan itu lazat ngaji saya jangan kalau makan didu sama jima, sama perempuan cuantik cerita gitu lazat ngaji saya lajat ngaji ini beda orang beda. Ini tidak bisa ini. Tidak bisa dibuat-buat. Itu hukum alam. Kalau kamu berlatih, terus berlatih, terus berlatih, maka kamu akan menemukan kelajatan yang dasar. Ma bainad darojata ini. Ma sesuatu. Bainad darojata ini antara dua derajat. Masih ratu si mi'ati amin Jarak 500 tahun Jarak 500 tahun Orang mukmin sama orang alim Orang awam yang tidak alim dibandingkan dengan orang yang alim Pangkat derajatnya KCE 700 derajat Antara derajat satu dan derajat yang lain itu kalau ditempuh pakai ukuran. kue ngirit ukuran meteran. Itu kamu berjalan 500 tahun ini. Baru nyampe ini antara satu derajat dengan derajat yang lain. Hmm? Seumpama orang-orang alim itu. Ibadahnya sedikit saja dibagikan kepada orang-orang mu'min. Turah akeh. Makanya jangan irian kalau orang alim kelak di akhirat akan memberi syafaat kepada orang awam. Karena banyaknya amal, banyaknya sholat ya? Saya kadang-kadang kegumun, -kadang ada orang ya, ya? Ibadah lagi kuingin aneh, batuknya harus menonong ya Padahal buat aku nak sholat, itu, itu, satu serokaat. ya Ini kelimis putih, pol gini ya Yang kowe sholat lagi mang waktu, langsung menonongnya pitulikur derajat <tuh> <tuh> <tuh> Tak berkira kita, biar sholat paling ditutup guna kita, malu dah, tung. <laughs> Atau mungkin cara sujudnya salah. Paling nak sujud sampai gini, serat. Angger sujud di sini, Kebetulan karpet, karpet rego murah. Ya karena rego mulah kan sakit kan, kalau sing rego mahal ya ampuh. Eh. Hmm? Dan berfirman. Allah. Waqala dan Allah berfirman. azza mahaluhur wa jalla dan maha agung. Kul hal yastawi alladzina ya'lamuna. Walladzina la ya'lamun. Kul katakan. Hai Muhammad. Hal yastawi. Adakah sama? Alladzina orang banyak. Ya'lamuna yang mengetahui, yang alim. Walladina dan orang banyak. La'ya'lamuna yang tidak alim. Beda sekali antara orang alim sama tidak alim. Beda. Beda, senara percaya putih ini. Orang itu kalau tidak alim, diutangi, wala dicatat. Walah hitam di atas putih Walah tanda tangan dia pak Dimatri Belum jatuh tempo baru kurang satu minggu Westi ila Leke, Ini karowong rapat orang alim Tapi kalau hutang sama orang alim Baru datang ilu kang udah nggak usah bayar Dah sedekah gitu so, mamanya toh ada surat menyurat Beliau tidak nuranari, angel-angel potonganmu, potongan jugindis Lele. lala, coba, eh, sampe nilang, date mah nge-we, ilang, bulan, beleni, bulan, beleni Siapa sih nge-auditku ya. padahal ya, date gratis ya, ilang, beli, ya. nyampe toilet, bawane pengumuman Tahu dibilang masanya ngingiru sih Pokok itu, pokok itu, kamu itu jangan berteman dengan orang yang gak alim. Rekoso. Ustad, ya. Yeah. Itu kan orang itu seorang ulama, Ustad. Iya. Yeah, terus, anu saya itu hutang udah oh, terurai, terus gimana Ustad? Berarti wongi rapat do alim. Kalau orangnya benar-benar alim, gue film mie nina no rohim, Allahumma sholawat, muncul sholawat di yang minggu ini. Orang itu kalau benar-benar alim terhadap orang mukmin raufun penuh dengan kasih sayang. Rohimun, masyaallah jiwa pemaafannya tinggi. Hmm. Nikahlah kau dengan seorang lelaki yang alim. Jiwanya penuh dengan maaf. Hmm. Sama saya sama saya kalau sama anak saya sing lelaki tetap kamblong. Tapi kalau sama istri enggak pernah. Hmm? Jangan kan ngampleng, suara keras aja nggak berani. Eh? Saya bergaji, kalau istri saya belum tidur, eh? saya sering maku istri saya tak tidurin, tak isi, isi tak ceritain yang indah-indah, oh. tak hilirin. Oh. Kalau sudah tidur, baru saya letakkan. Hmm? Setelah itu, saya baru belajar. Kalau istri ngejak konser, kalau ngejak ngaji ngaji bareng, ngajinya istri yang ini itu kang? Maos ngajine istri yang ngaji kayak ulumidin. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> itu namanya gak istri, ya. namanya santri itu. Tidaklah kan Allah, saya ditemukan oleh Allah seorang istri kebetulan dia adalah santriku sendiri, di muda itu santri saya sendiri, makanya istriku nggak berani macam-macam sama saya milik kualat. <laughs> sungguh beruntung loh diantara kamu, kamu nikah mendapatkan santri kamu sendiri, makanya sampai ton no, dialimkan secepatnya pulang dirikan pondok pesantren di saat kamu masih muda, eh? gitu kan Waqala dan Allah berkata, Ta'ala mahaluhur. Ta'ala mahaluhur Allah. Innama yahsallaha min ibadihi ulama'u. Innama yahsya. Sesungguhnya takut. Allaha kepada Allah. Min ibadihi dari beberapa hambanya Allah. Al-ulama'u beberapa ulama'. Orang yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Lah wong awam-awam waya poso malah rokokan jedal-jedil-jedel, jedil kaya aman-amane. Kayak ora ana malaikat apa itu, roqib atit, He? Orang awam itu lu wudhu ngawur. Lah wudhu pacine jeng ngini. Tangannya ini lho tangane mingkise terima semene tok PKPKPKPKPK ya. ya. Mengusap kepala yo terima ngene nih betuk tung tung tung. Ngusap telinga <tuk> lu klik klik klik. <tuk> Salat ngawur. <tuk> Salat. <tuk> ruku elu eh, ra penak ndek. Ruku do terima Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nawud bila, nawud bila. Eh. Sehingga apa itu orang yang takut kepada Allah, para ulama. Kalau dia tidak ulama itu jauh itu. Kadang-kadang salat ngerti nak subuh. Bukannya takut bukannya melakukan salat apa salat subuh dengan jamaah, malah gugah nih Malah konjak kelon, jam 00.00 lagi ketoplok-tetoplok ketoplok ranggenah. Sholat subuh ada sepiyone di takoh ini. Wah, sholat nopo Pak Di? Sholat duha. Lu kok nonton sepiyone? Duka 2023. <t> <introduction> Orang apa itu seperti itu. Kan? Orang apa ini nautipin lo. Sholat perdu nggak pernah. Sholat jumatan nggak pernah. Luwaya bodoh <-tuh sulla> ilu. <-tuhina> Anggak sedih Ramadan bisa pusing nyari baju pirang-pirang. Tunggu saja dia yang pesan ngego naim Mekah Madinah. Jadi setahun itu tuh pernah sholat sama sekali. Wayah idul fitri gitu, wah. Masya Allah, jam terlalu wastangi. Kucu de anaknya gak gue. Ayo mak, ayo ayo le Sholat Idul Fitri jadine pak yai Sholat Idul Fitri nglebur Dusa so. selama tuh tahun kuenai, ngapa mesti seperti ini? Gawang payah Roma, dorong rokok jadi jadi dulek, lu kok rokok? Bos apa kayak bos, lu kok rokok? Dan rokok kan, Podukaro, wong oh, weduk weduk nak masak, dan nah, wong oh, weduk weduk nak masak, wong wong weduk weduk nak masak, wong weduk weduk nak masak, wong wong weduk weduk nak masak, wong weduk weduk ya nah, rukun Islam pertama ya saya dat namanya ya yo ya, sholat hmm. wah ya mau ngapa mau apa, apa mau nak ngomong dong gelinya ya. lembu yo jongunu tole hele rapopo timbangannya Pak Amur atau sholat? <tik> <tik> <tik> Wepie tole Pak aku sholat bedino jongunu <tik> ngomongan lihat timbangan nanti bangannya Pak Amur mau tahu sholat atau timbangan Timbangan si jawi nimbang gapiang, <laughs> orang awam itu kalau ngomong is, ngecek gelut nana, <laughs> makanya Dewi Allah, Innama ya min ibadhi ulama. Orang yang takut kepada Allah itu para ulama, ulama takut, ngomong awam itu itu orang gendah, <laughs> <Asya Allah>. asal <laughs> Orang apa nih itu jumatan nih itu, nak eh, jumatan nak meneng malah ngantuk keturun, bareng melek jagongan. Nih, kalau melek dia coba melek turu keturun, apa melek jagongan? Mengapa menungguin? <tik> Sholat jumat dulu, rakumanan sopi dulu, mangguding rola, <tik> wayang sujud dulu ng ngadep nitol. <tik> Kalau orangnya masih kecil sih enggak apa-apa. Padahal ya waktu untuk bo Wa, umurnya 57. Salat kok ngono. Aliran sesat. Wa qala dan Allah berkata Ta'ala Maha Luhur. Kul kafa billahi syadidan baini wabainakum wa katakan muhammad kafa mencukupi billahi allah seperti ini namanya ba zaidah ba zaidah itu kelihatannya fungsi mengejirkan tapi secara makna tidak fungsi sehingga huruf zaidah ya tidak mempunyai ta'alluq, paham? A Pokoknya nanti kalau ada huruf cir yang statusnya zaidah ya berarti tidak punya ta'alluq. Heh. kafa mencukupi billahi sopo Allah. Hmm? Berarti billahi ini statusnya menjadi fa'ilnya kafa. Nah kenapa kok diberi iba? Lah tak kok muji eh, karo aku. Allah. Allah karena ini adalah Firman Gusti Allah pasti Allah ada niat lain ada tujuan lain konon cerita bah itu fungsinya adalah taukid hmm. maana biin maana saya tidak bisa bikoriin. bener-benar tidak bisa membaca Jadi kalau ada bak itu faidahnya itu taukid Wakafah artinya benar-benar Allah yang mencukupi semua kebutuhan manusia. Makanya kalau kamu minta pertolongan tuh jangan minta pertolongan kepada manusia, pasti kecewa. Minta pertolongan nih kepada Gusti. Allah. Saya kalau nggak pasti butuh, saya bilang gini ya, sama Allah ya Rob, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tergerak di dalam buku Aku tidak perlu curhat sama panjenengan. Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui setiap curhatan hamba-hambamu yang tersimpan di setiap mata hatinya. Tidak ya, begitu lama langsung ijazah. Orasan diungkap. Suladap. Masuk bisa ya. Allah hmm? buat Turunkan harga. Turunkan harga. Naikkan gaji. Perbanyak rizki. Kayakan kami. Hmm? Saya sudah wadah. Jadi orang berkir. Itu namanya demo, makanya istri gue sakas uwanyi, dongo kas uwanyi ngejulat tiap, dongo kas uwanyi tiap, gue Allah apainya Mbetiani, dongo kamui lu bingung, ini singkatan Mbetiani yang mana gitu ya, eh dongo pirang-pirang, ya, nih om mau nih ngini yo jamaah itu berbekas selendang B, dongo ya, jangan, jangan kelamaan web, om kan? sayang kalau dongo beropena atinata, oh ya, beropena atinapi dunia sana kafa mencukupi billahi Allah syahidan yang menyaksikan. Baini antara aku wa bainakum dan antara kamu semua. Waman dan seseorang indahu yang ada di sandingnya. Waman dan seseorang indahu yang ada di sandingnya. Kitabi, ilmu ilmu Alquran. Ilmul kitabi, ilmu kitab ilmu Al-Quran. ini loh ulama-ulama disebut sama allah dibandingkan disandingkan dengan kata-kata allah itu bukti bahwasanya ulama ini adalah kekasihnya gusti allah, allah. makanya kalau kamu pengen cepat jadi ula, jadi apa kekasih allah eh, maka pelajari ilmu agama dengan baik pasti kalau jadi ulama lagi pula ulama itu jadi boleh negosi Allah, semuanya dicukupi, nggak ada ulama terjok syok itu nggak ada, nggak ada, eh. makanya kamu itu kalau jadi ulama, kalau masih seperti ini tuh jangan curhat apapun kepada siapapun, lebih-lebih tentang keuangan. Kamu Dan nah, semuanya ini Alhamdulillah Ronosin Mumpung-mumpung kamu belum ya, kamu di sini khusus kan? Lainnya, nah, selama kursus selama hari raya Dini mati Kalau perlu mondok kamu di sini, walaupun hanya 30 hari mengalahkan mondok sekian tahun di pondok lain, menjadi sebuah kenangan indah. Bagaimana tidak indah? Setengah lorong isi ngaji. Eh? Kadang-kadang kamu nanti tahu, kamu akan terukir sejarah ini setelah pulang. Eh? Serapulah nggak makan ingat terus ya, tidak kan bisa melupakan saya yang jelek ini. Wakala <tuh> dan Allah berkata, Allah berfirman, Taala maha luhur. Qol dan aladhi berkata, aladhi yang indahu di sampingnya. Ilmun ilmu minal kitabi dari Al-Quran. Ana ati kabihi. Ana rupani dawuh. Ana ati kabihi. Ana saya ati. Ati yang mendatangkan. Ka kepadamu bihi dengan ilmun minal kitab. Ini maksudnya ulama yang mendapatkan ilmu. Kemudian ilmunya disebar kepada umat. Semoga saja kita ini toh, terus regep. Terus. Nanti kalau kamu sergep terus, toh kamu tidak akan terseok-seok. Ada orang hidupnya terseok-seok gara-gara pemalas. Gara-gara pemalas. Rasulullah sering berdoa. Allahumma inna na'udhibiga minal aji wal kasal. Okay. Ya Allah, ya Rabb. Aku berlindung kepadamu. Minal aji dari lemah, wal kasali dan pemalas. Karena pemalas inilah yang menjadikan manusia rusak. Kenapa ada orang melakukan zina? Gara-gara dia pemalas. Seumamanya so, tidak pemalas, tidak mungkin. Mereka banyak aktivitas. Tidak mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa orang itu nyampe berpikir perkara yang haram? Jadi banyak cuman satu pemalas. Tambihan ala annahu iktadaro. Tambihan mengingatkan ala annahu atas sesungguhnya iktadaro. Iktadaro mampu ala annahu atas sesungguhnya. Sesungguhnya anladhi indahu ilmun minal kitab tadi loh. Iktadaro mampu bikuatil ilmi dengan kuatnya ilmu. Dengan kekuatan ilmu. Pada akhirnya mereka bisa amar-maruf nagimukar kepada umat. Dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Pada akhirnya beliau-beliau mampu untuk mentarbiahkan umat. Memberikan hidayah kepada umat. Waqala dan Allah berkata Azza mahaluhur wa jalla dan maha agung. Waqala dan berkata Alladhi yang Alladhi orang banyak. Utuh yang diberi al-ilma ilmu. Wailakum. Wailakum celaka kamu semua. Wailakum celaka kamu semua. Tawabullahi pahalanya Allah. Tawabullahi pahalanya Allah. Khairun lebih utama. Liman bagi orang. Amanah yang beriman. amila dan melakukan amal. Solikan yang bagus. Solikan yang bagus. Orang-orang alim mengatakan Celaka kamu semua ini eh? Karena orang awam Rata-rata me Mengutamakan dunia Daripada akhirat hmm? Mengutamakan dunia Daripada akhirat eh? Contohnya apa? Contohnya diutangi nurak nare Mengutamakan dunia daripada akhirat Padahal Tawa Tawa Tawa Tawa pahala pahala akhirat itu sawabullah khairun liman amana wa amil salihah pahala pahala akhirat itu, itu sungguh lebih bagus bagi mereka-mereka mereka yang iman kepada Allah dan senantiasa beramal saleh bayyana Allah menjelaskan bayyana Allah menjelaskan anna adma qadri akhirati. Sesungguhnya keagungan kadar akhirat, yuk lamu diketahui bil ilmi dengan ilmi. Orang yang paham bahwasanya akhirat lebih utama daripada dunia, akhirat lebih utama dan lebih kekal daripada dunia, yaitu bagi mereka-mereka yang alim, kalau nggak alim nggak ngerti dia. Hah? Kalau nggak ngalem nggak ngerti omong bodoh, ngomai ngomai, padahal wong itu pikir apa tahun di Dubai nguru motorin lebok noma, mobilin lebok noma, oh main dikunci dikembuak, kembuak aku ya Saya sepanjang hidup saya itu belum pernah lebokin motor, itu belum pernah motorin yang jumbo, mobil yang jumbo, mobil malah kepanasan terus yang kayak ya Rumah saya belum pernah tak kunci. Ini siap biyono apa nih? Ngapain nyorong kursi? Nyorong kursi, nggak nih? Nyorong nggak nih? Minir kabutan nih ya? Wow, sama wong. Oh, nama leg rombongan. Katanya, tengah ada orang, Masya Allah, usah jeng, Dilepono, ma. Nah, ini dicolong wong ya, alhamdulillah. Ini jadi terus siri, Lagi pula kalau kita sedekah kepada mereka, sementara kita tidak tahu rumahnya. Sama-sama <tuk> orang-orang yang gudai ini juga Ya, kemarau yang dicepuk Dulu saya nengok, saya tidak pulang Rapopo Paling yang santri, sandri Orang arah, santri masih sin Ya, kalau nangan Wa qala dan Allah berkata Ta'ala mahaluhur Allah Watilkal amtalu nadribuha linnasi wa ma ya'filuha illa al-alimun. Watilkal amtalu. Watilkal amtalu dan contoh-contoh itu. Watilkal amtalu dan contoh-contoh itu nadribu. Kami membuat biha dengan contoh linasi bagi manusia. Wema yakilu dan tidak berakal, wema yakilu dan tidak mengerti. pada contoh ilal alimuna kecuali orang-orang alim. Allah itu kalau memberi contoh atau ibru itu yang paham itu orang-orang alim. Bawa budurai, orang berapa paham? Kealiman atau keterjasan orang. Yang asli diletakkan oleh Allah sampai di mana ketaatan kami. Orang itu semakin tinggi ketaatannya, semakin hati-hati akan halal-haram. Orang itu semakin itu semakin teliti. Hmm? Saking teliti nih. Sampai dia itu mampu mengetahui daun rontok. Rontoknya jam berapa, jam berapa itu ngerti semua. Hmm? Saking telitinya. Bahkan dia mengerti, oh si puran, matinya sekian-sekian ngerti. Kenapa kalau nyampe beliau tidak membuka? Karena itu adalah sir, ilmu sir. Wajib ditutup. Hmm? Wajib ditutup. Dulu itu ada seorang ulama. dia hmm? mencari seorang guru. Hmm? Mencari seorang guru belum sempat di depan rumah, belum sempat masuk rumahnya, gurunya mampat, gurunya mapak. Setelah gurunya mampat menyambut, gurunya menyambut. Lalu gurunya mengatakan nama kamu ini ini ini ini bintinya ini sampai Rasulullah. Eh? Bahkan beliau. zaman dulu kan belum ada telepon, Beliau bilang kamu tadi dari ulama ini ini ini ini. ini. Eh? Lalu beliau bilang saya tadi malam ketamu nan Rasulullah untuk men, untuk menyambut kedatanganmu. Itu. Hmm? orang-orang ahli, kalau orang-orang bodoh. Kayak kuwin. Jangan ci meripatmu ya, kayak monster ya. Dua buang buang kayak monster. Widitututut nak sirai mentu tanduknya. Wa qala dan Allah berkata ta'ala mahaluhu Allah. Walau ratu ilal rosuli wawila ulil amri minhum laalimahuguladi na yastam bitunahu minhum Allah alamsho.